hipotesis. Pertama, kita harus paham konsep hipotesis dengan langkah-langkah atau tahapan yang kita lalui dalam pengujian hipotesis. Secara konseptual, hipotesis ini dapat definisikan merupakan suatu pernyataan tentang sebuah parameter yang perlu diverifikasi kebenarannya. Jadi kita memberikan suatu pernyataan atas parameter yang akan kita ukur. Dan pernyataan ini kita perlu uji menggunakan data statistik. Oleh karena itu, dalam pengujian hipotesis ke depan, kita akan menguji tentang parameter dengan menggunakan data statistik. Dalam pengujian hipotesis, kita akan mengenalkan beberapa tahapan atau langkah yang harus dilalui di dalam pengujian hipotesis ini merupakan suatu prosedur dalam pengujian yang kita dasarkan pada data sampel dan teori probabilitas. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah sebuah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang masuk akal atau tidak. Nah ini yang kita sebut sebagai pengujian hipotesis. Berbicara tentang pengujian hipotesis, ada tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah dalam menguji hipotesis kita harus mampu merumuskan hipotesisnya. Lalu setelah itu baru kita melakukan pemilihan tingkat signifikansi. Kemudian kita pilih uji statistik yang relevan atas pengujian hipotesis yang kita lakukan. Kemudian kita bentuk atau susun aturan pengambilan keputusan. Dan baru kemudian tahapan terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah kita awali dengan pertama perumusan hipotesis. Dalam merumuskan sebuah hipotesis, kita harus rumuskan dalam dua bagian. Yang kita kenal dengan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif. Atau H1, nah, hipotesis nol ini adalah suatu pernyataan tentang nilai parameter populasi yang akan kita uji. Misalkan, kita menduga bahwa rata-rata IP mahasiswa di kelas ini adalah 3,5. Apakah betul pernyataan itu atau tidak, kita harus uji. Dan pertama, kita harus rumuskan hipotesis nolnya bahwa mu sebagai ukuran rata-rata populasi sama dengan 3,5. Nah, lawan dari uh, hipotesis nol adalah hipotesis alternatif. Di mana hipotesis alternatif ini merupakan suatu pernyataan atau hipotesis yang harus diterima apabila berdasarkan hasil uji statistik yang kita lakukan ternyata Hipotesis nol yang kita rumuskan adalah salah atau kita tolak. Jadi harus ada alternatifnya itu yang disebut dengan hipotesis alternatif. Karena dia adalah bersifat lawan, maka apabila tanda kita gunakan pada hipotesis nol adalah tanda sama dengan, tentu alternatifnya adalah tidak sama dengan. Demikian juga dengan kalau besar dari hipotesis nolnya, maka alternatifnya adalah kecil dari. Dan seterusnya. Oke, setelah kita melakukan rumusan hipotesis, maka kita akan menentukan tingkat signifikansi atau uh, alpha. Ya, konsep Alfa ini adalah merupakan tingkat probabilitas yang kita tentukan untuk menolak sebuah hipotesis nol apabila hipotesis nol itu benar. Nah, jadi kalau misalnya kita menolak sesuatu yang benar, kita harapkan nilai probabilitas itu adalah sekecil mungkin. Nah di dalam ilmu sosial seperti manajemen, ekonomi atau akuntansi dan beberapa rump rumpun ilmu sosial lainnya, tingkat alfa atau tingkat signifikansi yang ditolerir adalah sampai dengan 10%. Ya, misalnya 1%, 5%, 10%. Berbeda dengan bidang ilmu medis ya, tingkat signifikansi yang menggunakan alfa yang sangat kecil. Nah, itu kira-kira tahapan yang kedua. Dalam melakukan uji hipotesis, kalau kita mengatakan tadi Alfa ini adalah probabilitas kita menolak sebuah pernyataan yang benar. Maka ini kita sebut sebagai kesalahan jenis pertama ya atau dalam bahasa statistikanya galak jenis pertama. Nah, jadi uh, dalam mengambil keputusan, kita kenal ada dua jenis galat, yaitu galat 1 dan galat 2. Galat 1 ini kita simpulkan dengan alfa. galat 2-nya nanti kita simpulkan dengan beta. Dimana galat 1 ini merupakan nilai probabilitas kita menolak sebuah hipotesis yang benar nah sedangkan kalau galat duanya atau jenis kesalahan 2 merupakan uh, jenis kesalahan lain yang kita akan coba uh, perjelas menggunakan tabel begini kalau uh, galat 1 atau jenis kesalahan yang pertama adalah probabilitas kita menolak hipotesis nol yang benar maka jenis kesalahan dua adalah menerima hipotesis nol padahal sebenarnya hipotesis nol itu salah oke untuk memahaminya mari kita coba perhatikan tabel berikut ya bahwa ada dua hal yang harus kita uh, pahami untuk kita ambil keputusan yaitu bahwa hipotesis nol ini yang benar dan hipotesis nol yang salah nah kedua kondisi hipotesis nol ini tentu kita harus respon yaitu menerimanya atau menolaknya nah, kalau misalnya sebuah hipotesis nolnya benar lalu kita terima tentu keputusan seperti ini adalah keputusan yang tepat demikian juga kalau misalnya hipotesis nolnya salah lalu kemudian kita tolak itu juga adalah keputusan yang tepat Nah kadangkala -kadang nanti kita melakukan jenis kesalahan keputusan Yaitu adalah menolak sesuatu yang benar dan menerima sesuatu yang salah Nah ini yang kita gambarkan pada tabel seperti ini ya. Jadi kalau kita menolak sesuatu yang benar kita sebut dengan kesalahan jenis satu atau alfa Dan menerima sesuatu yang salah ini kita sebut dengan kesalahan jenis 2 atau beta dalam penelitian yang akan sering kita gunakan ke depan adalah alpha yaitu probabilitas kita menerima, saya ulang, probabilitas kita menolak sebuah hipotesis yang benar nah karena kita sudah menentukan tingkat signifikansinya, maka langkah selanjutnya dalam pengujian hipotesis adalah memilih uji statistik yang sesuai. Dalam uh, pembahasan kita hari ini tentu kita hanya memperkenalkan beberapa alat uji statistik saja. Tetapi pada beberapa alat analisis yang lain yang menggunakan pengujian hipotesis, tentu uji statistiknya sudah beragam. Ya, nah Oleh karena itu, kita sebagai seorang penguji atau yang akan melakukan uji hipotesis harus mampu menentukan alat uji statistik yang tepat. Nah, Uji statistik ini merupakan nilai statistik yang akan kita hitung dengan menggunakan data sampel untuk menentukan apakah hipotesis nolnya kita tolak atau malah kita terima. Nah ini. Inilah salah satu uh, kegunaan uji statistik yang harus kita ukur. Dalam uh, ilmu statistika cukup banyak ya alat uji statistik ini katakan statistik Z. ya Ada statistik T, ada statistik F, ada statistik K-square, statistik KR, dan beberapa jenis-jenis uh, uji statistik yang lain. Pada materi kita hari ini, nanti kita akan perkenalkan uji statistik Z dan uji statistik T. Penggunaan T dan Z ini tentu ada syaratnya. Nah, inilah makanya kita sebagai seorang yang akan melakukan pengujian hipotesis dalam memilih uji statistik yang tepat harus lebih jeli. Misalnya dalam pengujian hipotesis rata-rata, ya, di mana... Apabila diketahui standar deviasinya, maka alat uji yang tepat atau uji statistik yang tepat kita gunakan adalah uji Z. Nah, sebaliknya kalau misalnya tidak diketahui standar deviasi populasinya atau sigmanya, melainkan kita prediksi menggunakan uh, statistik atau nilai standar deviasi sampel atau statistik maka kita tidak bisa menggunakan uji Z, melainkan kita lebih tepat menggunakan uji T. Nah, ini salah satu contoh yang menggambarkan kejelian kita sebagai seorang yang atau pengguna pengujian hipotesis dalam memilih uji statistik yang tepat. Setelah itu, baru kita lakukan perumusan aturan pengambilan keputusan. Ya, dalam mengambil keputusan harus ada aturan yang jelas Sehingga kita sebagai atau dalam pengambil keputusan nanti tidak salah Aturan pengambilan keputusan ini merupakan suatu peraturan atau aturan mengenai Kondisi di mana hipotesis nol akan ditolak dan hipotesis nol akan diterima Jadi kita susun pernyataan pada kondisi bagaimana kita akan menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis nol? Nah, kita akan menggunakan uh, ukurannya di sini, atau standarnya adalah nilai kritis. Nah, jadi, ada batas titik yang menunjukkan batas wilayah tolak H0 atau terima H0. Kita sebut sebagai nilai kritis. Jadi, nilai kritis ini merupakan titik yang memisahkan nilai ya, daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H0. Nah, dalam uh, nilai kritis ini nanti tentu berbeda-beda ya, bergantung nilai uji atau uji statistik yang kita gunakan. Dan uji statistik yang kita gunakan tentu menyesuaikan apa distribusi yang uh, kita gunakan. Misalnya kalau kita gunakan uji Z, maka distribusinya adalah distribusi normal Z. Kalau kita gunakan uji T, maka uh, nilai kritisnya adalah didasarkan pada distribusi T dan seterusnya. Berbicara tentang uji hipotesis, maka kita akan mengenal ada dua macam uh, bentuk jenis ujinya. Ya, yang pertama kita sebut dengan uji satu arah, atau one-way, atau one-tail test of hypothesis, dan yang kedua adalah two-way atau dua arah. Nah, dua arah, satu arah yang saya maksud di sini adalah didasari pada kurva normal, ya. Jadi, data yang telah kita distribusikan dan ya, menjadi sebuah distribusi normal. Kurvanya adalah mirip seperti kurva lonceng atau gambar lonceng. Nah, dari ekor kurva inilah yang kita akan jadikan acuan apakah kita gunakan uji satu arah atau uji dua arah. Berarti kalau uji satu arah hanya satu sisi dari kurva normal yang kita pakai, sebaliknya kalau uji dua arah adalah dua-duanya. Kalau misalnya kita melakukan pengujian signifikansi satu arah, maka ini didasari pada pengujian atau rumusan hipotesis alternatifnya. Artinya bahwa apa alat uji yang kita pakai, apakah uji satu arah atau uji dua arah, penentunya adalah rumusan hipotesis yang kita gunakan. Ya. Apabila misalnya rumusan hipotesisnya adalah alternatifnya adalah H1 besar dari 0 atau H1 kecil dari 5 dan seterusnya Maka uji hipotesis adalah jenisnya uji hipotesis satu arah Nah kalau misalnya kita menggunakan uji satu arah tentu ada arah tandanya apakah sisi kiri atau sisi kanan nah penentu nanti adalah uh, tanda pertidaksamaan pada rumusan hipotesis alternatifnya ya ketentuannya adalah kalau misalnya uh, rumusan hipotesis alternatifnya menggunakan tanda besar dari maka kita akan menggunakan uh, kurva normal sisi kanan ya sebaliknya kalau misalnya hipotesis alternatifnya adalah kecil dari Ya, apakah kecil dari nol kecil dari lima dan seterusnya bergantung rumusan hipotesisnya maka kita masih menggunakan uji satu arah dengan uh, sisi kurva normal yang kita pakai adalah sisi kiri atau ekor yang di sebelah kiri nah ini ini yang disebut dengan uji satu arah ini contohnya misalnya kita akan melakukan uh, pengujian rata-rata -rata pendapatan CEO perempuan yang bekerja di perusahaan katakan begitu. Ya, kalau misalnya rumusan hipotesis alternatifnya bahwa rata-rata pendapatan CEO perempuan kurang dari atau sama dengan 65.000 dolar per tahun atau kalau kita rumuskan bahwa H0.2 mu kecil sama dengan 65.000 Tentu lawannya adalah hipotesis alternatif adalah titik 2 mu besar dari 65.000 Nah, karena hipotesis alternatifnya menggunakan tanda besar dari, maka dipastikan bahwa ketika kita lakukan pengujian hipotesis, uji yang kita gunakan adalah uji satu arah dengan ekor sebelah kanan. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi, kita menggunakan uji satu arah sebelah kanan. Oke. Lalu, bagaimana bedanya dengan uji dua arah? Pada uji dua arah, kita gunakan ini juga didasari pada rumusan hipotesis alternatifnya. Apabila hipotesis alternatifnya menggunakan tanda besar atau kecil dari, maka kita gunakan uji satu arah. Tetapi kalau misalnya rumusan hipotesis alternatifnya menunjukkan tidak ada arah atau berbunyi tidak sama dengan, maka kita akan menggunakan uji dua arah. Kalau misalnya hipotesis alternatifnya tidak menunjukkan arah tertentu, nah, ini contohnya. Katakan rata-rata pendapatan CEO perempuan adalah 65.000 dolar per tahun. Atau kalau kita rumuskan bahwa H0.2 mu sama dengan dolar. Tentu hipotesis alternatifnya adalah bahwa H1.2 mu tidak sama dengan 65.000. Sebagai lawan dari sama dengan adalah tidak sama dengan. Karena menggunakan tanda tidak sama dengan, maka kita dalam pengujiannya, kita menggunakan uji dua arah. Artinya dua arah berarti kita menggunakan semua ekor dalam kurva normal. Baik ekor kiri maupun ekor kanan. Kurang lebih seperti ini. Ya, jadi sisi kiri dan sisi kanan kita gunakan semua dalam pengujian hipotesis. Jika demikian namanya adalah uji dua arah. Nah, berbicara tentang uji hipotesis tadi kita kenal ada namanya nilai kritis. Kalau kita kembali kepada contoh ini tadi, uji dua arah. Di sini ada nilai kritis sebesar -1,96 dan positif 1,96. Pertanyaan dari mana ini diperoleh? Nah, dalam memperoleh nilai kritis ini Tentu bergantung distribusi apa yang kita gunakan. Pada bagian pertama ini kita akan memperkenalkan nilai kritis untuk distribusi Z. Untuk distribusi Z, langkahnya adalah pertama tentukan alfanya, katakan alfanya 5%. Lalu apabila kita menggunakan uji satu arah, tentu semua alfa kita pakai. Tetapi kalau kita menggunakan uji dua arah, maka alfanya harus bagi dua. Setelah kita bagi dua, maka ini menunjukkan atau kita bisa menghitung luas di bawah kurva normal dari titik nol sampai alfa per dua. Kalau saya kembali ke kurva normal seperti ini, karena di tengahnya adalah nol, di tengah ini adalah nol, dimana luas di bawah kurva normal prinsipnya adalah satu. Berarti kalau saya bagi dua, Sebelah kiri adalah 0,5, mulai dari sini ke sebelah kiri, dan mulai dari 0 juga ke sebelah kanan adalah 0,5. Nah, sedangkan alfa yang kita maksud adalah kita bagi dua, setengah untuk sebelah kiri dan setengah untuk sebelah kanan. Kalau misalnya alfa yang 5% berarti sebelah kiri 0,025, dan sebelah kanan juga 0,025. Nah, pertanyaannya berapa luas mulai dari titik 0 sampai nilai kritis ini? Nah, tentu kita bisa hitung dengan cara. Karena kita ketahui bahwa luas di bawah kurva normal adalah 1. Dan dari sini ke sebelah kanan adalah 0,5. Berarti luas dari ini ke kanan 0,5. Dan luas dari sini ke kanan adalah 0,025. Berarti luas dari ini ke sini, ya, luas ini sampai kemari adalah 0,5 kurangi 0,025. Atau besarannya adalah 0,475. Nah, besaran dari luas kurva normal itu tadilah yang kita akan gunakan untuk menentukan nilai Z-nya. Ya, jadi karena luasnya dari titik 0 sampai ke Alfa yang telah kita berikan tanda uh, apa, kritisnya, nilai kritisnya adalah 0,475. Maka untuk menentukan nilai tabel Z nya atau nilai Z tabelnya, kita lihat di tabel Z. Jadi tabel Z ini Anda bisa download di internet atau Anda bisa uh, dapatkan di buku-buku statistika. Dan juga di buku ekonometrika, ya, di lampirannya biasanya ada tabel Z, atau Anda bisa juga meng sendiri, ya, kalau bisa melalui Excel. Ya, oke. Okay. Nah, katakan misalnya, tabelnya adalah seperti ini, ya, tabel Z. Ya, kalau kita baca, ini adalah uh, barisnya, ya, menunjukkan kolomnya: saya ulang, kolom, kolom. 0,0 Kolom 0,01, 0,02, 0,03, sampai 0,09 Barisnya adalah 0,00, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, sampai seterusnya Nah, jadi cara kita untuk menentukan nilai tabel Z-nya Atau nilai Z kritisnya Adalah kita memperhatikan angka di tabel Z ini yaitu angka 0,475 kalau ada yang persis sama maka itu nilainya tapi kalau ada yang mendekati kita cari yang mendekati mendekati tentu tidak terlalu jauh oke jadi kalau kita dapatkan tadi luas dari titik 0 sampai Alfa yang telah kita bagi dua atau nilai kritis sebelah kanan adalah 0,475 kalau kita perhatikan di tabel ini ternyata 0,475 itu ada pada kolom 0,06 baris 1,9 maka oleh karena itu karena kita ketahui letaknya dari 0,475 ada pada baris 1,9 dan kolom 0,06 maka nilai tabel Z-nya kita bisa gabungkan nilai baris dan kolom, yaitu 1,96. Dari mana? Dari barisnya adalah 1,9 tambahkan dengan kolomnya 0,06. Berarti 1,9 0,06 adalah 1,96. Nah, inilah nilai Z-tabel atau nilai kritis yang akan kita letakkan pada kurva normal. Jadi, begini langkah cara mencarinya. Oke, sekarang kita coba lakukan pengujian hipotesis untuk rata-rata populasi. Di sini kita akan melakukan pengujian hipotesis dengan mengukur atau menguji rata-rata populasi dalam dua kondisi yang berbeda yang pertama adalah standar deviasi populasi diketahui, artinya sigma nya diketahui, dan kondisi yang kedua nanti adalah standar deviasi populasi belum diketahui. Oke, kalau kita mengetahui standar deviasi populasi, maka untuk menguji rata-rata populasi kita menggunakan uji z. Ya, jadi uh, langkahnya sama seperti tadi pertama rumusan hipotesis rumusan hipotesis alfa kemudian uji statistiknya maka pada uji statistiknya kita gunakan uji z ya karena standar deviasi populasi diketahui apa rumusnya adalah z sama dengan x bar kurang mu per sigma sigma ini standar deviasi populasi bagi dengan akar dari n n ini adalah banyak sampel jadi, X bar adalah rata-rata sampel, Mu adalah rata-rata populasi. Nah, mari kita coba lihat contoh soal. Misalnya begini, ada sebuah perusahaan prosu, uh, produsen saus, saus tomat, dimana mana saus ini akan diisi ke dalam botol menggunakan mesin. Jadi, mesin diberi perintah, bahwa isi botol itu dengan berat sebesar 16 ons setiap botolnya. Nah, karena mesin yang mengisi tentu ada uh, kesalahan kesalahannya atau errornya Pemilik usaha kemudian mengetahui bahwa berat setiap botol ini ternyata mengikuti distribusi normal dengan rata-rata adalah 16 ons dan standar deviasinya adalah 0, 15. Karena kita sudah mengetahui nilainya, maka kita bisa melakukan pengujian hipotesis Tetapi kita harus pahami kata kunci yang ada pada soal Yang pertama bahwa standar deviasi yang sebesar 0,15 ini adalah standar deviasi populasi Berarti kita menggunakan uji Z karena diketahui standar deviasi populasinya. Yang kedua, bahwa pertanyaannya adalah apakah bukti ini menyatakan bahwa rata-rata isi botol tidak berbeda. Kata tidak berbeda berarti sama. Sama dari 16 oz. Nah, artinya bahwa kata kunci tidak berbeda ini sebagai uh, kata kunci buat kita untuk merumuskan hipotesisnya. Ya, berarti dalam merumuskan hipotesis yang kita menggunakan tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Lalu alfanya adalah 5%. Sehingga kalau kita identifikasi apa yang diketahui dalam soal, maka kurang lebih seperti ini. Rata-rata populasi atau mu adalah 16 standar deviasi populasi adalah atau sigma adalah 0,15. Jumlah sampel 36 botol dan rata-rata sampel adalah 16,017 dengan apa? alfa sama dengan 5%. Oke, maka sekarang kita akan mencoba memuji apakah pernyataan itu benar atau tidak. Ya, pernyataannya adalah bahwa Rata-rata populasi ya tidak sama atau tidak berbeda dengan 16 ons. Mari kita uji. Yang pertama kita lakukan perumusan hipotesis, yaitu karena tadi kata kuncinya tidak berbeda berarti kita gunakan tanda sama. Oleh karena itu maka rumusan hipotesisnya adalah H0: μ sama dengan 16. Hipotesis alternatifnya titik H1, titik 2, mu tidak sama dengan 16. Berarti rumusan hipotesis yang pertama sudah selesai. Langkah kedua tingkat signifikansi, sudah diketahui 5% atau 0,05. Langkah selanjutnya kita memilih uji statistiknya apa? Karena diketahui standar deviasi populasi adalah sigma sama dengan 0,15, maka dalam pengujian statistiknya tepat kita menggunakan uji Z. Di mana rumus Z adalah hasil bagi antara selisih x bar dengan mu ya kita bagi dengan sigma per akar dari n. Karena semua simbol simbol yang sudah diketahui tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Bahwa x bar-nya 16,017, mu-nya 16. 0, 17, kemudian standar deviasi 0,15 dan n yang 36 atau kalau kita selesaikan kita dapatkan nilai z-nya adalah yaitu 0,68. Oke, jadi z 0,68 ini kita sebut dengan z hitung. Oke, setelah kita dapatkan nilai z hitungnya maka langkah keempat adalah menentukan aturan pengambilan keputusan. Bagaimana caranya adalah ya kita uh, distribusikan alfanya untuk dua sisi. Kita gunakan dua sisi atau dua ekor karena rumusan hipotesis alternatif adalah ya, sama dengan ya atau tidak sama dengan. Oleh karena itu maka karena alfanya adalah 0,5 maka 0,5 itu atau lima itu saya bagi dua setengah untuk sisi kiri dan setengah untuk sisi kanan. Nah berarti bahwa luas dari titik ini ke kanan ke kiri adalah 0,025 sedangkan luas dari sini ke kanan eh, ke kiri adalah 0,5 demikian juga di sini luasnya adalah dari sini ke sini ke kanan adalah 0,025, sedangkan luas dari nol ke kanan semua adalah 0,5 maka nilai kritisnya adalah 1,6 dari mana? dari tabel Z ya jadi kita buka tabel Z kita cari angka 0,475 kenapa? luas dari titik nol ke kanan adalah 0,5 kurangi 0,025 adalah Luas dari ini ke sini adalah 0,475 Kita cari di tabel Z Tabelnya ternyata 0,475 Itu terletak pada baris 1,9 Dan kolom 0,06 Sehingga nilai Z tabelnya adalah 1,96 Nah karena dua sisi Maka kita distribusikan di dua sisi ini nilai kritisnya di sebelah kanan kita beri tanda positif Di sebelah kiri kita beri tanda negatif Dari hasil nilai Z statistik kita tadi Kita dapatkan 0,68 Kurang lebih saya letakkan di sini Artinya bahwa Kalau kita membuat aturannya ya Bahwa jika nilai statistik Z nanti Kita akan begitu Adalah kurang dari 1,96 kurang dari min 1,96 atau besar dari 1,96 maka keputusannya adalah menolak H0. Nah, sedangkan kita menerima H0 kalau misalnya nilai z statistiknya berada pada interval ini yaitu besar sama dengan 1, min 1,96 dan kecil sama dengan 1,96. Itulah daerah kita menerima H0-nya. Nah, apa keputusan yang kita bisa ambil di sini? Karena nilai z statistik kita adalah 0,68, ya, maka kita perhatikan nilai ini berada pada interval ini. Oleh karena itu, keputusannya adalah kita menolak H0 dan menerima H1. Nah. Dalam keputusan ini kita harus menjelaskan apa artinya Artinya bahwa nilai rata-rata dari isi botol yang diisi dengan saus tomat Seluruhnya, karena kita bercerita tentang populasi Tentu tidak berbeda atau sama dengan 16 oz. Jadi beginilah cara penyelesaian pengujian hipotesis ya Untuk uji hipotesis rata-rata apabila standar deviasi populasi tidak diketahui Lalu bagaimana? Kalau misalnya dalam pengujian hipotesis rata-rata populasi Tidak diketahui standar deviasi populasinya Nah perbedaannya adalah uh, Pada standar deviasi populasi tidak diketahui dengan contoh kasus kita sebelumnya Oleh karena itu dalam uji statistiknya nanti Kita akan menggunakan atau tidak akan menggunakan uh, statistik Z melainkan kita akan menggunakan uji statistiknya lah statistik t ya jadi t ini rumusnya adalah selisih x bar dengan mu bagi dengan s s ini adalah standar deviasi sampel bagi dengan akar dari n oke jadi inilah uji statistik yang akan kita pakai apabila kita melakukan uji hipotesis rata-rata populasi dengan standar deviasi populasi tidak diketahui nah kalau berbicara tentang uh, distribusi T ya kalau misalnya kita perhatikan apa saja yang menjadi karakteristiknya yang pertama adalah distribusi T ini merupakan distribusi probabilitas kontinu berarti keluarga distribusi normal yang kedua bentuknya berbentuk lonceng dan simetris, kemudian terdapat suatu keluarga distribusi t, ya mana keluarga ini bergantung pada degree of freedomnya, ya apabila berubah degree of freedomnya atau derajat kebebasannya, tentu uh, distribusinya juga akan berubah. Apabila tingkat derajat kebebasannya bertambah, maka distribusi T ini akan mendekati distribusi normal standar atau mendekati nilai uh, Z atau distribusi Z. Distribusi T lebih penting daripada distribusi Z dan lebih uh, tersebar dibandingkan dengan distribusi Z. Nah, inilah kira-kira perbedaannya, tetapi pada dasarnya masih menjadi kelompok distribusi normal. Nah, karena kita sudah memperhatikan cara menentukan nilai kritis untuk distribusi Z, maka pada bagian ini kita akan coba lihat bagaimana cara menentukan nilai kritis untuk distribusi T. Caranya adalah, pertama tentukan alfanya, setelah alfanya dapat, kalau kita gunakan uji dua arah, maka dibagi dua. Setelah itu, maka tentukan derajat kebebasannya atau degree of freedomnya dengan rumus degree of freedom sama dengan n kurang k. N ini adalah banyak observasi, k itu adalah uh, jumlah variabel yang kita gunakan. Nah, karena kita berbicara tentang rata-rata, maka variabelnya kan satu variabel rata-rata. Oleh karena itu, k-nya 1, n-nya katakan 20, maka degree of freedom-nya adalah 19. Nah, kita kemudian lihat berapa nilai t-table ini dengan melihat pada tabel t. Tabel t ini sama seperti tabel z, Anda bisa download di internet atau bisa melihat di lampiran buku statistika atau ekonometrika. Nah, tabel t itu kurang lebih seperti ini ya. Ya, jadi ini degree of freedom-nya pada berbagai degree of freedom. Kemudian uh, alfanya untuk dua arah yang ini dan kalau satu arah yang ini. Oke, kalau misalnya kita menggunakan uji dua arah, ya alfanya berarti katakan 0,5 berarti ini dengan degree of freedom sebesar 19, maka nilai T Tabelnya adalah Katakan ini ya 0,025 T tabelnya adalah 2,0930 Nah inilah yang kita akan Jadikan sebagai nilai T kritis Pada aturan Pengambilan keputusan ya, Jadi inilah cara Penggunaan distribusi T Mencari nilai T tabel Pada tabel T Nah, untuk bisa memahami pengujian rata-rata atau hipotesis rata-rata populasi dengan standar deviasi populasi tidak diketahui, coba kita perhatikan contoh soalnya begini. Katakan ada suatu produsen busi mengklaim bahwa rata-rata busi yang dia produksi masa pakai rata-ratanya adalah lebih dari 22.100 Lalu diasumsikan bahwa umur busi ini mengikuti distribusi normal. Kemudian seorang pemilik armada akan membeli sejumlah besar busi. Lalu diambil sampel sebanyak 25 unit busi kemudian diuji. Ternyata rata-rata lama penggunaannya adalah 23.400 mil. Dengan standar deviasinya adalah 2.000 mil. Nah, pertanyaannya, adakah bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut? Klaimnya apa? Rata-rata penggunaan busi yang diproduksi oleh perusahaan tersebut adalah lebih dari 22.100 mil. Maka untuk menjawabnya, kita uh, sama ya menggunakan tahapan pengujian hipotesis. Pertama, kalau kita identifikasi bahwa rata-rata populasinya 22.100 jumlah sampelnya 25 rata-rata sampelnya adalah 23.400 standar deviasinya adalah 2000 kenapa 2000 adalah S karena kita perhatikan dari soal bahwa sampel diambil sebanyak 25 unit berarti mulai dari titik ini kita berbicara tentang sampel ya, yaitu rata-rata sampel segini dan standar deviasi inilah standar deviasi sampel karena kita sedang bercerita tentang sampel. Nah oleh karena itu dalam uh, menjawab atau menyelesaikannya kita buat rumusan hipotesisnya dulu, yaitu hipotesis nolnya adalah mu eh, kecil sama dengan 22.100 dan hipotesis alternatifnya adalah lebih dari atau mu lebih dari 22.100. Setelah itu tingkat signifikansinya adalah 0,05 Kemudian kita akan menggunakan uji statistik T Karena tidak diketahui standar deviasi populasi melainkan yang ada standar deviasi sampel Oleh karena itu rumus statistiknya adalah T sama dengan X bar mu per S Bagi dengan akar dari N Kalau kita masukkan bilangannya semua maka Ya, x bar adalah 23.400, mu nya 22.100, standar deviasi sampelnya 2.000, dan n nya adalah 25. Kalau kita selesaikan, ternyata kita bisa dapatkan nilai t hitungnya adalah sebesar 3,25. Oke, jadi t hitung ini merupakan ukuran yang akan kita gunakan penentuan apakah menerima atau menolak hipotesis nol. Oke, mari kita buat aturan pengambilan keputusannya. Ya, karena rumusan hipotesis alternatifnya mengatakan lebih besar dari, maka kita menggunakan uji satu arah dengan sisi sebelah kanan. Ya. Oke, karena kita menggunakan sebelah kanan, maka alfa tentu semua ada di dalam sisi ini. Oke, kemudian kita cari nilai T kritis untuk tabel T Dengan degree of freedom 25 kurang 1 atau 24 Pada alfa 0,05 Satu arah Kita dapatkan nilai T tabelnya adalah 2,0639 Silakan nanti dicek di tabel T Nah, kemudian kita ketahui bahwa maka ya kita bisa buat aturan ini adalah daerah tolak h berarti inilah daerah terima h apa aturannya bahwa jika nilai statistik T-nya besar dari 2,0639 maka keputusannya adalah menolak h tetapi kalau misalnya nilai T statistiknya adalah kecil sama dengan 2,0639 maka keputusannya adalah menerima 0 lalu apa keputusan yang akan kita ambil nah kita bandingkan nilai T statistik yang kita dapatkan adalah 3,25 nilai ini tentu lebih besar dari nilai T kritisnya T kritis tadi kita peroleh sekitar 2, sekian sedangkan T statistiknya adalah 3,25 Nah, oleh karena itu, maka keputusan yang bisa kita ambil adalah menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Artinya apa? Bahwa terdapat bukti ya bahwa nilai rata-rata umur penggunaan busi yang diproduksi oleh produsen tersebut adalah lebih dari 22.100 mil. Jadi inilah cara pengujian hipotesis untuk menguji hipotesis rata-rata populasi dengan standar deviasi populasi tidak diketahui. Dengan demikian, maka materi perkuliahan kita pada hari ini dengan topik pengujian hipotesis saya cukupkan sampai di sini. Silahkan terus berlatih untuk bisa memahami materinya dengan baik. Semoga bermanfaat atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih